durian, turian jadi isinya ini ada petanya nah ini ada isinya durian. kalau orangnya -orang ngomongnya peton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua Ya kabar dulur video ini masih lanjutan yang kapan hari itu, yaitu perjalanan saya ke Dusun Tegal Rejo, Desa Cara, Kecamatan Wonosalam, yaitu kulinernya, kuliner khas dari Wonosalam, yaitu kolak ketan durian. Seperti apa? Yuk, kita langsung saja ke Warung Gunung. Ingat ya, Warung Gunung, pakai MG di depannya, Gunung salah satu warung yang menjual kolak ketan durian. <tongan sulit> <Tengah. tongan parah> oke suasana ucana Nah, ini disebut kolak durian kandurian. Jadi isinya Ini ada petanya Nah ini ada Isinya durian Kalau orang jangan ngomongnya peton <laughs> Oke kita lah Cepat dulu ya. Nanti, ya kalau hilang hilang orang Kalau Thank <laughs> <laughs> you. Hãy <cười> apa Eh? Ora sing pika. Eh? pika. Sampun, Bu. Oh, budi. Apa, Pak? Sampun. Sampun ketan okay. oh, durian Berapa? Setunggal? 8.000. Nggih. Bu, ini eh mampu nggih. Oh, 10, Kali mau, kali, kali. Siap, siap, nggih. Okay. Oke, kita lagi setelah makan kandulian, olah kandulian, kita lanjut lagi ke desa jarang.